Kembali bersama saya, Jessica Rudi, dalam pelajaran tentang sudut deviasi. Nah, kali ini teman-teman akan mempelajari tentang deviasi yang dialami oleh prisma. Apakah itu prisma? Prisma ini adalah benda tembus cahaya yang mempunyai perpotongan sudut atau ada titik pertemuan dari dua bidang pembias. Yang selanjutnya beta ini dinamakan sebagai sudut puncak atau nama lainnya adalah sudut pembias. Sebagaimana hukum pembiasan? Jika ada cahaya dari medium yang rapat, medium yang renggang, menuju medium yang rapat yaitu prisma, dalam hal ini prisma umumnya terbuat dari kaca. Dia mempunyai nilai indeks bias antara 1,4 sampai 1,7. Kalau sinar datang dari medium yang lebih renggang, dalam hal ini adalah udara, di mana indeks biasnya adalah satu ada sebuah sinar datang ke sana, kemudian kita tarik garis normal, yang tegak lurus. Nah, di sini akan terbentuk sudut sinar datang pertama. Dari medium yang rapat menuju medium yang renggang, sinar nanti akan dibiaskan mendekati garis normal. Perkiraan saya seperti ini. Nah, ini namanya adalah R1. i sudut sinar datang. r Sudut sinar bias, kalau ada satu, berarti oleh permukaan satu yang ada di sebelah kiri. Nanti oleh bidang dua ini, bidang 2. Nah, secara geometri di dalam ruang ini, kalau saya gunakan arsiran seperti itu, akan ada suatu hubungan yang baik-baik saja antara R1 dan sudut datang pada permukaan kedua Jadi kalau ini kita teruskan permukaan kedua itu tegak lurus sana berada bidang dua yang tegak lurus maka bagian ini akan menjadi i2 siapa sudut sinar datang untuk permukaan kedua ye, ye, ye. karena dari medium yang rapat menuju medium yang renggang maka sinarnya akan dibiaskan menjauhi garis normal Ya, perkiranya begitu. Ini adalah R2. Maka besar sudut deviasi dapat dari I1 ditambah R2 dikurangi sudut puncak. Nah, bagaimana untuk mendapatkan I2-nya sendiri? Di dalam sudut puncak, antara r 1 dan R2 itu kalau dijumlahkan nilainya tidak boleh melebihi sudut puncak prisma. Nah ini nanti bisa kita gunakan untuk menghitung sudut deviasi untuk mencari nilai R2. Baik, prosesnya kita jadikan contoh sebagai berikut. Misalnya indeks bias dari prisma... Adalah 1,5 atau 3 per 2. Indik bias udara nilainya 1. Sudut puncak yang dijadikan contoh misalnya 60 derajat. Lalu sudut sinar bias pertama kita ambil angka 30 derajat. Nah, pertama-tama kita akan menentukan sesuai dengan hukum Snellius dulu. N1 sin I1 sama dengan N2 sin R2, R1. I1 berasal dari luar. I1-nya 30. Berarti 1 dikali sin 30 sama dengan 3 per 2 dikali sin R1. Sin R1 nanti diperoleh dari 2 per 3 kali 1 dikali sin 30. Sin R1 sama dengan 2 per 3 dari setengah. Jadi sin 30 adalah setengah. Hasilnya menjadi 1 3. Berapakah nilai R1 yang nilai sinnya adalah 1 3? Atau 0,33 dan seterusnya. R1 ini dapat kita carikan dengan inverse sin dari 1 3. Kalau menggunakan kalkulator, kita nyalakan dulu kalkulatornya. Iya, malah Excel. Nah, ada kalkulator sentrik Satu bagi tiga sama dengan. Nah, di sini kita cari nilai dari sip Trigonometri. Sipsin. -nya. Nah, ini dia. 19,47 derajat. 19,47 derajat. Angka pertama sudah kita dapat. Sekarang kita cari berapa nilai dari I2. Beta adalah R1 ditambah I2. betanya tadi 60, sudut puncak. Satunya 19,47 Atau 19,5 derajat Juga boleh Maka I2 nya adalah 60 derajat dikurang 19,47 Maka I2 nya akan bernilai Kita buka lagi kalkulatornya 60 Dikurang 19,47 Sama dengan 40,53 Selanjutnya nilai 40,53 inilah yang kita gunakan menyelesaikan menggunakan persamaan senelius dari dalam prisma menuju sinar bias kedua yang ada di luar prisma. 3 per 2 dikali sin 40,53 tadi sama dengan N1-nya 1. Dikalikan sin R2 ini, kita selesaikan dulu yang di sebelah kirinya. Berapa nilainya trigonometri dari sin? ah ini dia: 0, 6498, sekian, sekian, atau 0 ,65. 0 ,65, sekian, atau sekian, sekian, sekian, sin R2 nah kalau kita lihat Sekilas ini Satu setengah dikalikan 0,65 Akan menjadi berapa ya Kalau dia nilainya lebih besar dari satu Maka ini tidak bisa dilanjutkan Dikali 1,5 ah Masih lebih kecil dari satu 0,975 lima Yang berarti sudutnya adalah Ini Geometri 77 Sipsin, 77,1 derajat. Karena R2-nya masih bisa diperoleh, maka sudut deviasinya adalah I1 ditambah R2 dikurang sudut puncak. I1-nya tadi 30 derajat, R2-nya adalah 77,1 derajat dikurangi 60 107,1 derajat dikurangi 60 derajat, maka sudut deviasi dengan kedatangan sinar 30 derajat menjadi 47,1 derajat. Adakalanya prisma ini tidak dapat dihitung sudutnya atau mencapai suatu keadaan yang dinamakan deviasi minimum bila mana sudut deviasi minimum tercapai apabila nilai sudut sinar datang pada permukaan pertama sama dengan sudut sinar datang pada permukaan kedua. Nah ini yang dikatakan sebagai sudut deviasi minimum. Nah kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan utama yang diberi dengan highlight kuning akan diperoleh I1 ditambah I1 dikurang sudut puncak atau R2 ditambah R2 kurang sudut puncak atau dengan kata lain 2I1 dikurang beta sama dengan 2R2 dikurangi beta itu adalah sudut deviasi minimumnya kalau tercapai nah, ada cara lain yang dinyatakan dengan formula sebagai berikut: untuk mencapai deviasi minimum, nah, bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Sudut deviasi minimumnya akan dicapai. Untuk prisma yang memiliki sudut puncak 60 derajat dan deviasi eh, sudut eh, indeks biasnya adalah satu setengah atau 3 per dua yang diletakkan di udara akan mempunyai deviasi minimum sebagai berikut. Deviasi minimumnya yang akan dicari sudut puncaknya dibagi 2 sama dengan satu setengah dibagi satu dikalikan sin. 60 per /2 yang di sebelah kiri ini masih di dalam kurung berarti kita akan menyelesaikan yang di sebelah kanan nah Tukan Sin deviasi minimum tambah 60 derajat bagi 2 3/2 dari setengah tahu sin deviasi minimum tambah 60 dibagi 2 sama dengan 0,75 baik caranya sama seperti tadi kita harus mencari dulu sinus sudut yang menghasilkan 0,75 saat sin clear dulu 0,75 tekan ini lalu shift sin 48,59 dengan kata lain, sinus, deviasi minimum tambah 60 derajat per 2, itu sama dengan sin 48,7. Udah saya nggak salah. saya eh, salah kan? 59. Nah, karena sama-sama sin, ini kita bisa coret. Dan yang terjadi, buka kurung. deviasi minimumnya adalah 2 kali 48,59 dikurang 60 deviasi minimumnya 48 setengah kali 2 97,18 kurang 60 derajat menjadi 37,18 derajat nah deviasi minimumnya ada pada angka 37,2 derajat seperti itu baik, untuk soal latihan saudara-saudara selama belajar daring dari tanggal 3 kita masih menggunakan sudut puncaknya 60 derajat dengan indeks biasnya setengah letak sinar datang masih berada di udara sekarang sudut datang pertama kita coba 36 derajat. Silakan nanti dicoba 40 derajat. 45 derajat dan yang terakhir 50 derajat. Silakan dicoba satu-satu berkolaborasi dengan teman-temannya selama belajar mandiri di rumah. Lalu soal bonus yang nanti akan kita bahas saat kita bertemu berapakah deviasi minimum dari prisma dengan data-datanya seperti yang ada di atas ini data-datanya yang membedakannya adalah indeks biasnya atau prisma ini diletakkan di dalam air jadi sudut puncaknya sama 60 derajat indeks bias prisma masih sama 3 per 2 atau 1,5 tetapi Prismanya diletakkan di dalam air. Berapakah sudut deviasi minimumnya? Selamat mencoba teman-teman sekalian. Salam dan bahagia.